Hai guys, hari ini aku memasak kolak untuk buka puasa. Ada pisang yang sudah kita potong, belah Jawa. panci sedikit saja kemudian kita masukkan tela ke dalam panci dan kita aduk-aduk lagi hingga merata dan tambahkan daun pandan cukup dua Kita aduk-aduk lagi warnanya sangat cantik sekali kita aduk-aduk lagi ya hingga matang kita masukkan pisang ke dalam panci Guys, Hari ini memasak tumis kacang bahannya. Ada kacang panjang, bawang putih, bawang merah, garam, gula jawa, tomat, udang rebon, magic cabai merah, dan cabai hijau. Yuk, kita lihat video berikut. Pertama, kita masukkan bawang merah ke dalam wajan, lalu kita goreng kareng. Setelah berbau harum, kita masukkan bawang putih ke dalam wajan terakhir setelah berbau harum kita masukkan kacang lalu kita bolak balik, -balik. tumis kacang jadi silakan dicoba